Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys jumpa lagi bersama Global tekno ya oke bagi kalian yang masih baru di channel ini jadi ini tuh merupakan sebuah channel yang membahas seputar service dan perbaikan HP ya guys ya oke jadi di tangku ini ada HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro ya, guys ya. Redmi Note 5 bukan 5 bukan Note 5A ya. Ini adalah Note 5 Pro. Jadi kasusnya HP itu, guys, ketika kita pasang handset begitu. Ini secara tiba-tiba ya informasinya. Jadi HP ini ketika kita pasangkan handset seperti ini, guys, dia lambang handsetnya dia muncul, guys seperti normalnya HP yang tidak rusak begitu ya jadi ketika dipasangkan handset kemudian kita memutar musik speakernya juga akan mati gitu. cuman handsetnya dia tidak berbunyi guys yang seharusnya dimana HP Redmi Note 5 Pro ini ketika kita colokkan handset seperti ini dia speaker utama mati begitu ya begitu juga dengan HP-HP yang lain jadi speaker utama mati kemudian logo handsetnya keluar sepertinya normalnya ya cuman suara harus muncul dari kupingnya di sini guys ya jadi kebetulan HP ini berbeda guys inilah makanya kita buat kontennya jadi HP ini bukan IC audio ya jadi <tuh> kalau IC audio kan memang suara itu sama sekali nggak muncul begitu guys ya ini kebetulan HPnya sudah kita bongkar guys jadi HP ini logo handsetnya di sini muncul normal seperti biasa, ya. Speaker juga sudah mati otomatis ketika kita colokkan seperti ini. Namun, HP ini suaranya tidak ada, guys, di sini. Jadi, ketika kita pasang handset atau kita colok ke speaker aktif, suara tidak muncul, gitu. Artinya, <coughs> ini jalur, guys, ya. Kita yang kita lakukan adalah cek atau periksa jalur, ya. HP ini tidak terkena air, jadi kalau simpelnya guys jadi ini inilah kegiatan atau pekerjaan teknisi ya ini PCB cas ya yang satu set kalau kita mau cari gampang dan kita mau cari cepat guys ini kita cukup ganti aja satu set PCB ini, ini udah beres ya jadi untuk uh, permasalahan ini setelah kita cek kita tes ya kita cari jalurnya ini guys Di sini kita lihat sama-sama ya kita lihat sama-sama guys di sini ada ini Redmi Note 5 Pro ya. Redmi Note 5 Pro bukan Note 5A ya. Seperti ini kondisinya. Ini di sini jika kalian lihat secara teliti ya, secara seksama kita lihat di sini guys. Di sini kan ada ini ini hitam ya guys ya. Ini ada hitam, ini hitam dan ini ada hitam juga ya ini adalah dioda ya sebenarnya ya fungsinya jadi ketika jalur ini putus dia putus maka suara tidak akan sampai ke handset gitu ya dan ini kan ini ada transistor ya ini ya ini ini ini kalau misalkan shotkan kan dia akan bunyi ya kita kita cek pakai power supply ya maaf pakai Multitester ya Jadi kalau ini kan Dioda ini justru kalau kita groundkan Kita sambungkan tidak bunyi Maka dia justru bermasalah begitu Jadi setelah kita cek tadi guys Ini dua-duanya ini Dioda ini Dioda ini putus guys Dioda ini yang keren sama yang kiri ini ya Jadi <tuh> oleh karena itu kita harus lakukan jumper ya nih jika kalian lihat seperti ini Ini maklum guys kameranya cukup dengan HP ya Jadi seperti ini dia kondisinya ini dioda ini satu, ini kita kasihkan fluk dikit ya, agar lebih mudah proses pelepasannya. Ini kita kasih fluk tujuannya guys, mau saya lepas ya. Mau saya lepas, kemudian kita lakukan jumper gitu guys ya, oke. Okay. Sekarang kita coba lepas dulu guys. Dioda yang putus ini kita lepas dulu ya. Ya, sudah terlepas satu guys, tinggal satu lagi ya. Ini kita harus hati-hati ya, harus teliti ya. Ini karena di sekitarnya ini ada kaki-kaki. Kaki-kaki kecil-kecil itu nggak boleh lepas ya guys ya. Ataupun terhubung, nanti bisa justru menyebabkan shot gitu, guys. Oke, dioda kedua sudah lepas ya. Dikarenakan dioda ini sudah tidak berfungsi gitu. Jadi, maka kita lepas sekalian ya. <tuh> kita jumper aja ya. Karena sifatnya dioda itu kan filter, guys ya. Filter ya. Jadi, ketika putus dia maka ada alusnya tidak terhubung. Jadi, makanya suaranya tidak bunyi. <tuh> Ini kan jalurnya deket nih guys, kita nggak perlu pakai kawat jumper ya karena deket nih. Kita bisa lakukan langsung seperti ini. Oke, okay. saya rasa oh. udah, udah terhubung ya guys ya. Sekarang kita coba, kita tes menggunakan multitester ya. Apakah sudah terhubung dengan baik dia? Ya, sepertinya sudah ada suaranya guys. Ini artinya menandakan sudah terhubung ya. Jumperan kita sudah sukses ya. Dioda kedua, kita tes juga. Oke, sudah sukses ya guys ya. Kemudian kita bersihkan aja nih. Oke, sekarang langsung kita tes ya. Kita coba guys. Mungkin nanti untuk detailnya, guys, akan kita fotokan aja ya. Jadi kita foto, kita zoom gitu, biar detail. Biar detailnya dapat ya. Kalau video kayak gini kan kadang kurang kurang fokus ya, guys. Kita tes musik. Oke. Kita colokkan handsetnya ya, guys ya. Oke, sudah terpasang ya. Di situ sudah bisa kalian lihat guys ada logonya ya. Ada logo netnya udah masuk dia. Oke okay guys ini udah mantap ya Oke okay ya Ini udah bagus, udah terhubung Dan gambar detailnya nanti akan kita fotokan guys ya Oke okay ya ini udah berhasil Jadi <tuh> kalau untuk proses pemasangannya ini kan cukup gampang ya Jadi nggak usah kita buatkan detailnya videonya Untuk pemasangannya jadi kita cukup ke intinya aja ya Guys ya jadi biar durasi video ini nggak terlalu panjang begitu Oke guys, jadi demikianlah solusi mengatasi HP Redmi Note 5 Pro yang handsetnya tidak berbunyi ya guys ya. Jadi bagi kalian yang masih baru di sini, selamat datang guys. Ini adalah channel teknisi ya, channel seputar perbaikan dan service Android. Di sini kita bisa bahas HP dan kerusakan HP yang lain, software maupun hardware secara bersama-sama ya guys ya. Di sini kita belajar bareng-bareng. Oke, kita mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar terus maju dan sampai jumpa. Pada video kita berikutnya, salam teknisi pemula, mantap jiwa, mempesona.